Selegram Chandrika Chika yang berusaha saja hadir di prokes teddy lagi-lagi menuai sorotan publik seusai namanya terseret dalam kasus pengeroyokan yang didudukan pada Putra Siregar. Namun kali ini foto-foto yang menampilkan Chandrika Chika tengah berada di sebuah klub malam ramai dibicarakan netizen. Dari foto yang beredar di berbagai media sosial mantan kekasih Thorik Halilintar itu tampak menghadiri sebuah klub malam dengan mengenakan brallet hitam. Seleb tiktok yang terkenal karena tarian papi culo tersebut terlihat memamerkan kedekatan dengan rekan pria. Tak hanya itu, netizen juga menyinggung ucapan kontroversinya. Seperti yang diketahui, nama Chandrika Chika disebut-sebut sebagai dalang kasus pengerakan yang dilakukan Putra Siregar. Kendati demikian, Chandrika Chika tidak kunjung buka suara ihwal kasus pengerakan tersebut. Akibatnya, sejumlah netizen mengancam akan memongkar Aib dan Rika